Halo, balik lagi di channel saya Frenzy Nardi dan kali ini gue berada di Kimukatsu Grand Indonesia bersama Youtuber Newbie bisa dibilang tapi gue gak mau Newbie, soalnya kita semua beranjak dari Newbie dan akan beranjak ke jadi konten uh, creator yang oke okay. dan ini dia Halo Hai Kenalin dong? Oh iya, aku Tony Zeng. Jangan lupa ya, didukung aku ya di channel aku juga. Namanya apa? Tony Zeng. <laughs> Hari ini aku bangga banget dan happy banget diundang sama... ...seorang blogger yang sangat terkenal dan hits nama Felix kan ya. Thank you ya koko Felixnya ya. Kemarin udah masuk ke channel saya, kali ini saya masuk ke channel anda ya. <laughs> Yuk kita tunggu makanannya guys saya lapar. Dan semua makanan di sini itu halal semua, nggak ada yang non hal Jadi kalian yang bagi agama Muslim kalian bisa makan di sini dan uh, kalau misalnya kalian ada shopee pay, kalian bisa menggunakan shopee pay tersebut dan mendapatkan 30%. Ini ada cheese corn katsu. Ini ada homemade gyoza Ini ada Gyo Michi Katsu punya temen gua Dan dia sekarang lagi mau racik Kita mau racik dulu ya guys Bikin sendiri dulu sausnya Itu saus apa? Pak? Ini sepertinya kayak tauco nya Jepang Jadi hmm. manis punya Dikit dulu ya guys yang banyak dulu Biar tahu dulu rasa seperti apa ini kayaknya manis deh Coba aku tes sedikit ya Manis asin Kemudian ini ada Saus apa ya ini ya aku juga bingung karena namanya hmm, Seperti kacang Bikin aja tuh wangi ya. Ini kayak Thousand Island itu lah mirip, -mirip lah ya Semuanya berbahan Uh, apa namanya itu, mayonaise yes that one so ini juga mayonaise, tapi saya gak mau pakai yang ini terlalu banyak lemaknya ini aku mau kasih uh, wijen, wijen yang udah digoreng atau dipanggang hmm, harum banget kasih satu sendok saja kemudian aku butuh sambal Baru kita tumbuk, ya guys. Ya, sabar ya. Ada merica, eh, ada bubuk cabe. Yes. Wow, Yes ini kita kocok-kocok aja. Diaduk-aduk atau dikocok-kocok gitu, yeey. Ternyata enggak, guys. Bentar ya, tunggu rata. Kita kocok rata seperti ini, guys. Mantul. Nah, tapi kalau kalian mau ada rasa kecap soyu dikit, kalian bisa kasih ini Dikit aja dia ada rasa asin-asin kecap Jepang Jadi sausnya ini udah jadi, ini bisa untuk dicocolkan di mincinya Atau daging apa ya daging cincang gorengnya ya Kalau daging cincang lah, bahasa indonesianya ya Terus ada gyoza atau siomay gorengnya kali ya atau kuotie ya, kuotie goreng ala, ala Jepang gitu Nah jadi kita mau coba makan dulu guys Oke Ini gua ada Chicken katsu break pepper mm. Terus ini ada kayak miso soup Nasi, ini uh, satu set Bajanya ini buat tumbuh kayak gini biar aroma wijannya itu sampai ke kecium biasa bisa dimakan hmm. ya wijannya wangi banget pas ditumbuk teranci teranci gitu, tadinya empuk, terus nggak lupa gue mau pakai saus ini dulu, asem asam banget ini pasti, terus gitu terus gue pakai bumbu cabai pakai kecap Ya Bentukannya kayak gini guys. Hmm. Mari makan. mencikkan casu uh, break propernya hmm. gimana enak kak vel hmm. enak ya mantap nah kalau dia pesannya yang satu set guys jadi ada nasinya rasupnya ada sayurannya juga kalau saya cuma pesannya yang ini aja Biso nya mince ya, mince bakso ya Tapi ini enggak ada nasinya Ini cukup ada saladnya, Sama dagingnya aja Plus ada ini Dis dish, Gak Eskrim terakhir ya Ini tadi apa namanya? Ini.. Ehh.. Uh, Discon Hah? cheescon katsu, oh cheescon katsu, oke okay. kalau ini gyoza ya pasti kalian tahu deh guys, <laughs> cheescon katusnya kayak gini guys? Uh, mantul, uh, ya. Saya juga jadi lapar. Hmm. Kau coba ya, kau coba makan ini ya. Guys, sekarang aku mau coba makan kak sunyi Gyoza Gyoza seperti biasa ya Kote goreng ala jepang Kalau ini udah ada sausnya sebenarnya nih Tapi saya mau pakai saus sendiri aja nih Saus yang tadi aku bikin Tuh nih Dicocol Dicocol nih. Cocol, ya Yo. Oke. Enak Enak, enak banget tuh dalamnya kayak begini hmm. Gue juga coba hmm. Pakai bumbunya dia hmm. Ini bentukannya uh, terlalu kering Kering banget, gyozanya kering banget Kering banget dan wangi banget Dalamnya masak hmm. Kulitnya kering ya, tapi dalamnya yang hmm. ini ya Lembut ya Kenapa? Hmm, enak Kalian boleh coba deh Namanya apa? Kimukatsu Kimukatsu 3i ya di Lantai berapa ini? Lantai.. Lantai 3 Lantai 3 kok nggak salah guys Pokoknya di seberangnya itu ada permainan anak-anak itu Kalian pasti deh. Ini sederhana uh, makanan-makanan semua sih ada satang juga dan berbalah Dan lanjut makan Ini hmm, Ini enak gak kan? boleh? coba ya, di oh. hmm. gitu ya, esnya hmm. cheese, hmm. cheese corn, ya. coba namanya miso soup. Ada rumput lautnya. Ada tahu. Oke. Okay. Tetap. Oke. Okay. Sekian ya guys, yang kita review hari ini ya sekilas saja Kita nggak mau lama-lama ya. Untuk harganya ini cukup murah dan Terjangkau lah, kira-kira starting 60 ribuan kalian udah bisa makan ini Dan ini satu grup sama Boga Jadi kalau misalnya kalian punya member Boga ya, ya. Kalian bisa pakai Dan jangan lupa untuk uh, pakai promo dari Siopik Pay Dia ada uh, cashback 30% Untungnya, kita berapa sih? Kurang tahu ya, 15.000 kayaknya Nanti kita gue tulis hmm. uh, cashbacknya maksimal berapa. Nanti gue tulis berapa, hmm. pokoknya 30%. Dia ya, cashback ya, nanti gue tulis uh, maksimal cashbacknya berapa ya. Oke, okay, sekian. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share di media-media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel youtube nya Tony Zeng yeay bye bye bye bye